Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat cidukan yang sangat membahagiakan sekali Saat di dalam pesawat Aksi BBL memang selalu membuat kita bahagia Tingkah laku yang sangat lucu dan menggemaskan BBL emang suka duil-duil nih persahabat ya. Masya Allah Luar biasa Bang Fatih mudah-mudahan selalu sehat Selalu menjadi Kebanggaan kedua orang tua Nanti-nantinya doa terbaik ya Selalu kita berikan untuk Lesler family Kita lihat juga persahabat tanggapan komentar di sini banyak sekali diberikan Di antaranya akun Santi Anaskun Marzuki 12 Mengatakan Masya Allah Ayang masih ngantuk ya Ayang kayak papap suka nusul-nusul ke bunda Masya Allah Ini cute banget ya man. Luar biasa Kemudian juga persahabat kita lihat di unggah lanjut musik masih suasana hari ibu bersahabat ya Kali ini Bunda Lesti Masuk menjadi Salah satu inspirasi ya Masya Allah luar biasa Kita lihat di unggahan langit musik ini sebuah kalimat Ibu hadir untuk memberi banyak hal Dengan ketabahan Dan cinta yang tanpa henti Masya Allah luar biasa Lagu Lesti Kejora Persahabat ya ini menjadi lagu pilihan tentang ibu Keren banget, per sahabat. Lirik dari lagu Bunda Lesti yang berjudul Lentera Takkan kubiarkan Kegagalan menyelimutimu Kegelapan mendampingimu Akulah Lentera di hidupmu Masya Allah Luar biasa, Bunda L Mudah-mudahan menjadi ibu yang baik untuk baby L Menjadi contoh yang baik untuk baby L kita yakin bahwa Lesti Kejora adalah sosok ibu yang sangat luar biasa bagi Muhammad Leslar Al-Fatih pilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan penjelasan ya dari Kak Resa Anuskalis24lar mengenai L2W yang akan berkolaborasi bersama Leslar Lovers Indonesia Jabodetabek. Kali ini ada sebuah penjelasan, ini penting banget karena banyak yang DM kepada Kak Rosan, bersahabat ya, selaku bagian dari Lesa Force Indonesia, Jabodetabek Kita lihat penjelasannya Assalamualaikum teman-teman, tercinta sedikit meluruskan tentang kabar yang beredar Kalau aku, Rosa anak sekolah 24 lar, collab dengan L2W, itu tidak benar ya Aku memang terdaftar di keanggotaan fanbase resmi LLI bagian wilayah Jabodetabek Depok. Tapi aku sedang tidak ada kerja kerjasama dengan fanbase manapun Seperti postingan di atas Yang collab dengan L2W adalah Jabodetabek Pusat Bukan Resa Neskales 24 Lartu Persahabatnya poin penting yang collab dengan L2W ternyata itu adalah Jabodetabek Pusat kita lihat juga di unggahan selanjutnya di sini juga dari sebuah kalimat panjang Te telegram fanbase luar yang menyangka collab itu adalah saya itu fitnah ya, itu tidak benar saya tidak terlibat rosa neskoles24lar tidak ada di aplikasi telegram sekarang aplikasinya sudah dua bulan dihapus, itu sudah diinfokan ke admin depok jujur saat ini memang Rosa Anskoles 24lar sedang pegang project, tapi tidak collab dengan fanbase manapun. Saya hanya bersama orang-orang baik yang ingin berbagi bersama 40 teman terbaik saya. Kita lihat juga set berikutnya itu persahabatnya. Ini tentunya penjelasan yang sangat amat panjang dan kita lihat persahabat intinya di sini ada tentunya pesan juga yang difoto yang diposting oleh Karosa Rosa ternyata dua bulan sudah enggak ada aplikasi tele tuh. itu itu teleknya terlihat belakangan ini saja kita lihat juga nih ketika di satu kumpulan terkumpul orang-orang tidak baik maka ada sebagian dari mereka yang baik makasih lo sudah difotoin orang baik dan kirim di DM itu kata Rosa dan kita lihat juga ada sebuah pesan Assalamualaikum bunda-bunda semua mohon maaf sebelumnya saya Rosita Admin Depok dan Rosa Neskales24lar adalah member Depok Perlu saya luruskan bahwa Rosa Neskales24lar tidak ada sangkut pautnya Dengan collab antara LLI dan L2W Kita sama perempuan bisa kan dijaga ketikanya Tuh persahabat, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik Selesai jangan fitnah lagi ini poin pentingnya persahabat ya bahwa sekaligus Resan Skelis24lar itu tidak ada sangkut pautnya dengan collab antara LLI dan L2W. Persahabat banyak sekali pertanyaan pertanyaan mengenai kolaborasi L2W bersama Les Lovers Indonesia. Tetap semangat untuk warga Konohado akan saja mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar.